tutorial dan di video kali ini yang mau saya bahas ini bukan tentang menjahit bukan tentang memotong bahan dan bukan juga review bahan lainnya tetapi di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang sudah dikirim melalui JTR dan barang ini dikirim dari kota Bandung ke kota Tangerang itu tidak lama menggunakan JTR itu cuma dua hari saya waktu itu ordernya Tanggal 16, 17, 18, tanggal 18 sore itu sudah diantar sama abang kurir dari JTR. Dan bisa kita lihat, ini sudah di packing kayu dan... Uh, gila, kokoh banget nih. Kalau menurut saya ini toko, gila, safety banget ini cara packing kayunya ini. Kokoh banget, kokoh nih. Apanya ini? Oh. Okay, ya Oke, okay, dan... Ini packingannya ini kokoh banget, rapi banget, nyaris tidak ada yang cacat sama sekali, Plas, plastiknya pun dia masih utuh banget dan kita langsung akan unboxing pakai apa ya, apa pakai gergaji, apa pakai sepatu, wah ini karena besar nih, apa pakai tang, oke kita tiga-tiganya menggunakan alat ini untuk unboxing paket yang satu ini karena ini menggunakan kayu yang lumayan kokoh, oke sekarang kita robek dulu, uh, kita nyari gunting. Nah, pentingnya di sini kita akan buka dulu si plastiknya. Oke. Ini kayak plastik, untuk buah ya. Oke, kita buka dulu. Kita dari paket ini dapat apa aja yang kita unboxing hari ini. Dan kenapa saya buat video ini? Karena ini mencak untuk konten yang biasa saya buat sehari-hari, jadi nanti alat ini bisa membantu entah di bagian mananya ya. Oke, kita singkirkan dulu plastiknya. Oke, dan ini di sini sudah dapat paketnya itu ada wifi. Epatnya ini udah ada. Ininya juga udah ada antennya gitu, jadi ini kayaknya bagus banget. Ini mereknya dari apa ini? USB, USB Wireless 802 iin apa gitu ya? 900 Mbps. Ya ini di sini wi n ya. Seperti ini, ini wireless katanya ini isinya ini. Dan kita buka dulu di di apa ya? Mungkin jadi ketok dulu. Wow, kuat banget. Wow. Kenapa ya caranya? Wow, wow, wow, susah ini. Oke, kita buka paket. Oke. Kita sudah copot satu kayunya. Kita, oh, susah banget sih. Oke, ini packing kokoh banget. Oke, sudah kita buka dan... Sefti banget ini. packing porsinya tajam-tajam ya. Oke. Bapak ke sini. dan kita keluarkan satu persatu. Oh, ini satu ya. Enggak enggak gitu. Oke. Kita keluarkan Oke, dan Ini keluarkan Oke, kita. Oke, guys, kita akan unboxing satu persatu ini dapatnya apa aja dan yes di sini kita ada keyboard dan di sini ada mouse nya di sini 803 kayaknya ini nyala-nyala oke okay, ini keyboardnya ada oke okay, kita sudah tahu ya jadi tadi kita nggak sebutkan di awal unboxingnya itu apa yang mau kita unboxing dan ini yang mau saya unboxing ini adalah PC untuk editing video dari Aja Homemade. Jadi selama ini karena Aja Homemade ini mengedit video itu melalui handphone terus ya Mulai dari syuting, mulai editing, itu semua dari handphone Dan Alhamdulillah di akhir tahun 2020 Tepatnya di Desember ya Alhamdulillah tanggal 16 saya bisa beli PC buat editing bahkan PC ini katanya bisa untuk gaming juga tapi yang pasti saya lebih cenderung untuk editing video aja dan juga bisa untuk jualan online shop juga dan ya seperti inilah saya saya tidak begitu paham ya dengan PC tetapi di video kali ini saya mencoba untuk unboxingnya dan ini kayaknya ini kayaknya nota ya nota dari tokonya Oke, singkirkan dulu. Oke oke oke dapat apa aja di dalamnya. Dan yang pertama yang saya temukan ini adalah kabelnya untuk power atau kabel si listriknya dan di sini colokannya juga aman nyaman terus di sini juga safety banget nggak ada masalah untuk di sini. Tadi di belakang wi nya ya kan udah udah saya sebutkan. Ini juga dapat kita dari toko ini dan di sini saya akan angkat. Guys menarikin. Wow. Wow pelan-pelan. Oke dan di sini kita dapat HP uh, ini. Oh ini kayak buku panduannya gitu. Oke kita singkirkan dulu dan di sini nih kayak bukunya gitu. Kartu garansi oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini kartu garansinya kita simpan kartu garansinya nanti biar tidak hilang dan di sini kita dapat CD. Mungkin ini untuk uh, install dan segala macamnya mungkin ada di CD ini dan kita amankan lalu kemudian di sini wow, kita dapat dua CD guys. Kita dapat dua CD juga. Oh, mungkin ini dan kayak ini ini kayak buku-buku saya buku Di dalamnya sudah kosong. Kotaknya seperti ini dan saya akan langsung angkat PC-nya ini. Uh, penasaran banget saya dengan PC ini oh. Oke, dan kita langsung buka PC-nya dulu. Wow, seperti ini guys penampilan dari sebelah sini. Ini kayaknya kacanya ini bisa dibuka. Kayaknya bisa dibuka. Oke, kita jangan buka dulu ya. Dalamnya itu seperti apa tetapi kita akan lihat nih ini bagian belakangnya. Wow, ini keren banget sih kalau menurut saya. Wow, saya senang banget nih pengen dapat PC gitu kan buat editing video dan ya untuk kebutuhan kebutuhan buat konten lah. Ini sebelah kanan dan kalau yang ini sebelah depannya seperti ini ya modelnya. Ini Infinity dan di sini ini di atas ini, ini mungkin di sini nih ada kayak powernya mungkin ya, kayak power USB terus di sini kayak untuk uh, buat cek dan lain-lain lah, pokoknya di situ dan oke. Okay. Ini sebelah sini, oke okay, kita buka ya, kita buka diputar ininya, oke. Okay. Wow, oh lumayan agak agak susah di okay, kita buka. Wow, wow, seperti ini guys dalamnya. Wow, dan saya juga kalaupun ada sesuatu yang harus dipasang di sini, kemana ya nyolok-nyolok ininya? Gak ngerti juga saya. Pokoknya seperti ini ya dalamnya. Wow, katanya ini PC gaming katanya, ya kan PC buat editing katanya gitu. Pokoknya nih ini dalamnya. Oke kita pasangkan dulu. Pasangan lagi, pasangan lagi, pasangan lagi di sini biar tidak berantakan. Oke, okay, sudah kita tutup lagi dan seperti ini penampakan dari PC-nya yang terpenting CPU-nya seperti ini dan saya singkirkan dulu di sini. Wow. Oke, okay, kardusnya kita hilangkan. Oke okay, kita kita belum unboxing ya ininya wifi-nya ya Oke okay, kita buka si wifi-nya ini Wow oh nah seperti ini ini wifi-nya nanti mungkin tinggal dicolok dan ininya tinggal diputar ke sini Oke. Okay. nah kurang lebih mungkin seperti ini ini, ini untuk wifi-nya nanti dicolokinnya ada di lubang USB-nya nanti dan Wow ini kok Oh dari wifi-nya juga dapat ini Kayak dapat DVD gitu ya Driver and user manual Oh mungkin ini petunjuknya di dvd ini ada juga Dan kita mau unboxing Si Wow ini keyboardnya Wow ini keyboardnya oke okay. saya akan ambil dulu di sini saya dapat mouse mousenya ya seperti ini ya seperti mouse pada umumnya ya cuman bentuknya aja kayak kayak robot gitu seperti ini dan kita singkirkan di sini oke okay, dan ini keyboardnya keyboardnya juga tidak terlalu mencolok ya ya ya standar lah ini seperti ini Oke tidak terlalu mencolok banget sih maksudnya tidak terlalu wow gitu ya dan seperti ini ya Oke dan ini keyboardnya kayaknya enak banget nih di sini ada tulisannya DTS mungkin itu mereknya kali ini. oke dan di sini empuk banget kayaknya Oke ini untuk si keyboardnya kita singkirkan lagi Oke dan di sini untuk monitornya kita akan buka untuk monitornya oke ini monitornya AOC oke kita oh, ambil ini untuk monitornya pokoknya di plastik semua ini kayaknya sebelum dikirim udah dicek dulu. Kayaknya nih udah jadi udah dibuka. Oke. Nah. Kita buka dan yang saya temukan pertama kali ini adalah kabel untuk ke PC dan ke monitornya ya. Ini. Ini kayaknya sebelah untuk ke PC-nya dan sebelah lagi ini untuk ke monitornya. Oke ini kabelnya Dan di sini juga masih ada kabel Oh iya ini untuk Kabel power Atau kabel listriknya Untuk yang ke monitornya Sama ya dengan yang monitor PC tadi Kita singkirkan Oh ini disini apanya oh. oh ini kita dapat Kayak mungkin Kalau misalnya oh ini kakinya kayak ya ini kakinya Dan Oke kita ke bawah Wow ini tutupnya Oke dan di dalamnya sini Wow ini monitornya Wow monitornya Hati-hati ini -hati Monitornya dan Di dalamnya masih ada nih Oke Ini apanya oh, Ini untuk Kakinya atau tahanannya nah, Si monitornya Oke, dan di dalam sini ini masih ada seperti biasa kita di sini dapat ya karya kartu garansinya juga nih kita dapat kartu garansi AOC monitor, dapat kartu garansi dan ini biasa kitab-kitab buku panduan dan ini petunjuk penggunaan juga. Oke, oke. Ini ini dari cara petunjuk penggunaannya dan kita akan lihat di sini monitornya monitornya ini 22 inci ya kalau nggak salah kemarin keterangannya 22 inci dan nah seperti ini oke ya agak cembung nggak sih menurut bunda cembung apa maksudnya cembung ke dalam gitu apa datar datar kayaknya agak cembung sih ya ini di sini bisa dilihat nih. E2270S gitu ya. Apalah itu. Pokoknya AOC, AOC, AOC. Oke, mungkin nah ini mungkin ke sini. Nah, seperti itu dan nah yang ininya mungkin ini ke belakang sini. Oh, gitu doang. Oke, cara pasangnya. Oke okay, dan ini penampakan dari belakang seperti ini. Oke okay, dan ini penampakan dari depan seperti ini. Seperti ini. Oke okay, dan ini PC-nya. Oke okay, dan di sini keyboardnya kita ambil keyboardnya. Di sini keyboardnya nanti cara masangnya itu kurang lebih seperti ini sini eh, disini keyboardnya dan disini Mouse-nya Oke seperti ini ya Unboxing PC kita kali ini Dan ini PC buat editing uh, Kontennya aja homemade Dan semoga kontennya kita ini selalu Bermanfaat tentunya untuk banyak orang Dan mudah-mudahan Dengan PC ini Kita lebih semangat lagi membuat konten Dan lebih semangat lagi kita untuk Berbagi seputar tutorial jahit menjahit dan lain-lain dan oke okay, semoga video kali ini bermanfaat dan nanti uh, di video keduanya uh, cara instalasi sampai nyalanya itu seperti apa dan di video kali ini kita cuma unboxing aja jadi isinya itu seperti ini dapatnya kita jadi lengkap semua ini udah dapat jadi cuma tinggal colok tinggal disambungin ke wifi jadi nanti langsung nyala. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu support kita ya Dengan subscribe, like, komen, dan share See you next video